itu. bet bantu Emang warung apa? Tu jed jenda. Isuk layu. <tangan> Lemastapa. Rojak. apa? malboro. telur Duh -duh. Telur ya bu? Iya ya, mas. lima oh, ya. ratus tapi langka permen ya. permen ya bu. Tengok oh, bu <laughs> eh Ya, terima kasih. Okay, sama Thank you, now, Bu. Bu, Tumbas. Tumbas, Tumbas. Paket ini anak Bu. Dilla, Udah, ya, cukup Terus, ya, ya, Ya. Bu. langkah permen ya. Ya, salam, apa, Bu. Tengok, Ha! <tuk> dong. Itu bagus. Jujur saya permen Saya serah Bu. Ya. Jujurlah, Pembahas? Pembahas siapa? Masih buat tak milih yeah. okay, Ya, ini apa yang pilih Bu? Menang <tuk> <terang>, ya Bu Facebook, Bu, bayar karo permen bayar Bu Opin peran ya Baik, saya Bu